Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang. Yang ini saya akan memastikan ini batu aki kaligeler. Ini batu, Anda bisa lihat. Ini ada tiga bis, lampunya ini berapa ya? 1,6 cm, kayaknya. Anda bisa lihat ini untuk warnanya. Ini asli. Anda bisa ini untuk bekas ini Gerajin Anda bisa lihat ini Untuk ininya kita Dimensinya, gerang panjangnya berapa Ini 1,9 Dengan tingginya eh Dengan lebarnya Gerang 1,4 1,9 1,4 juga agak panjang ini ini 2 cm kayaknya oh iya 1,9 1,3 ini lumayan gede ya kalau dipasang di ring oh, gede banget ini terima kasih sepertinya juga sekian. jangan lupa di order Rp 50.000 bisa bayar di tempat atau CUD terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh